Orang yang mencari kebenaran adalah orang yang sedang mencari Tuhan Dan orang yang mencari Tuhan adalah orang yang sedang mencari kebenaran Hikmat tidak bertumbuh di tanah yang kotor Hikmat tidak akan muncul dari hidup yang penuh dengan kejahatan dan dosa. Hikmat adalah buah hidup yang benar.